Udah tahu belum cara mendownload Free Fire di laptop atau di PC kalian? Gampang dan cepat, loh! Ikutin terus ya video ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu Official. Kali ini saya akan memberikan cara mendownload Free Fire di laptop atau di PC kalian. Cara yang pertama, saya menggunakan website. LD Player. Pertama-tama kita dulu buka Google Chrome. Lalu kita cari LD Player. Kita pilih yang kedua. Nah, di sini kita pilih Preview. Lalu, quick ini cara yang kedua. Saya menggunakan website Nox Player. Nah, kita pilih yang ini, lalu kita cari Free Fire. Jika sudah ada, kita klik ini. Dan download Garena Free Fire di PC. Sekian video tutorial dari saya, semoga bisa membantu kalian untuk mendownload Free Fire di PC atau di laptop. Sekian video tutorial kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.